dan terkhusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan seputar zodiak silahkan hubungi admin kami yang kontak tersedia di kolom deskripsi baik sebelum kita ke ramalan yang sin saya informasikan terlebih dahulu bahwasanya ramalan ini bersifat umum tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi jika kamu rasa cocok dengan ramalan ini silahkan stay terus di channel ini jika kamu rasa kurang cocok silahkan cara yang lebih cocok kepada energi anda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 Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat ramalan zodiak yang keuangannya akan meningkat di awal tahun 2022, dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah Jo so, pentakel ataupun Dua koin Untuk zodiak yang pertama, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces, yang dimana disini digambarkan seorang Pisces keuangannya akan meningkat di awal tahun 2022 di sini digambarkan bahwasannya seorang Pisces akan membuat sebuah usaha membuka sebuah usaha membuka sebuah pekerjaan yang dimana di sini tujuannya untuk mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi yang dimana di sini semuanya akan terwujud di awal tahun 2022 dan untuk support energinya adalah page of one secara umumnya page of one itu diartikan seorang anak dan di disini menggambarkan seorang Pisces akan mendapatkan keuangan yang akan meningkat di awal tahun 2022 dengan sebuah usaha yang dilakukannya dengan sebuah langkah yang dilakukannya yang dimana sini tujuannya untuk membahagiakan seorang anak dan sini seorang anak akan selalu mendoakan seorang Pisces sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah Demun, cara umumnya demun itu diartikan hal-hal yang kemungkinan akan terjadi dan hal-hal yang akan terjadi serta kemungkinan yang akan terjadi dan jika kartu demun kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di disini menggambarkan Kemungkinan yang akan terjadi di awal tahun 2022 kepada seorang Pisces adalah keuangannya akan meningkat dengan sebuah usaha yang dilakukannya Dengan sebuah pekerjaan yang dilakukannya yang dimana sini tujuannya untuk membagiakan seorang anak Dan di disini seorang anak akan selalu mendoakan seorang Pisces agar keuangan lebih meningkat lagi di awal tahun 2022 Dan untuk zodiak yang kedua adalah 4 open tackle ataupun 4 koi Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiac Taurus yang dimana disini digambarkan Seorang Taurus akan mendapatkan keuangan yang akan meningkat di awal tahun 2022. Empat koin di sini menggambarkan dua koin merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh seorang Taurus di awal tahun akan membuatkan hasil yang maksimal kepada keuangan seorang Taurus sendiri. Dan di sini satu pekerjaan yang mendukung seorang Taurus mendapatkan keuangan yang meningkat. Serta di sini ide dan pikiran seorang Taurus akan selalu mendapatkan income di awal tahun 2022 yang mana di sini membuat keuangannya akan meningkat. Dan untuk support energinya adalah... King of Secara memiliki King itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa serta seseorang yang lebih tua dari taurus sendiri. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang taurus akan mengalami peningkatan yang sangat drastis di awal tahun 2022 yang dimana di sini berkat usaha, doa, pekerjaan serta ide dan pikiran yang didukung yang membuat seorang taurus akan mendapatkan keuangan yang meningkat yang dimana di sini seorang taurus akan mendapatkan. Dukungan doa motivasi dari seorang orang tua ataupun orang-orang terdekat Taurus sendiri. Dan jika kartu dokumen kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini, menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi kepada seorang Taurus di awal tahun 2022 adalah keuangan yang akan meningkat, yang dimana di sini dikarenakan seorang Taurus melakukan sebuah usaha, sebuah pekerjaan yang didukung, didoakan oleh orang tua Taurus sendiri. Dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah... 10 of Cup ataupun 10 ya. untuk sedikit yang ketiga kita mempunyai seseorang yang bersedia Scorpio yang dimana di sini digambarkan seorang Scorpio akan mendapatkan keuangan yang sangat meningkat di awal tahun 2022 Di sini digambarkan. Bahkan dukungan dorongan serta kebahagiaan yang diberikan oleh seorang Scorpio kepada keluarga, pasangan yang dimana sini akan membuat pintu rezeki akan semakin terbuka serta apapun usaha yang dilakukan oleh seorang Scorpio akan membuahkan hasil yang maksimal serta mampu meningkatkan keuangan lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah Kenaik offshore Secara umumnya kenaik offshore itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa serta seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Dan di disini menggambarkan berkat kebahagiaan, berkat keseriusan, berkat sebuah ketenangan yang diberikan oleh seorang Scorpio kepada sebuah keluarga akan membuat pintu rezeki semakin terbuka yang dimana di sini akan mendongkrak keuangan lebih bagus lagi dan jika kartu kita gabungkan dengan codik yang ketiga di sini menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi kepada seorang Scorpio adalah keuangannya yang meningkat karena seorang Scorpio yang selalu memberikan kebahagiaan selalu menciptakan suasana kebahagiaan dalam suatu rumah tangga suatu hubungan asmara yang dimana di disini selalu didukung oleh pasangan serta didoakan oleh pasangan seorang Scorpio sendiri dan di disini seorang anak akan selalu mendukung seorang Scorpio agar keuangannya semakin meningkat lagi dan untuk zodiak yang keempat adalah Five of Swords ataupun 5 pedang. Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang dimana disini digambarkan keuangan seorang Gemini akan meningkat di awal tahun 2022. Di sini terjadi dikarenakan seorang Gemini mampu melihat sebuah usaha, mampu melihat sebuah peluang, mampu belajar peluang dari orang lain, yang dimana di sini seorang Gemini akan melakukannya, yang membuat keuangan akan meningkat lagi, dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan apapun usaha, apapun ide yang dilakukan oleh seorang Gemini, ia dapatkan dari orang lain, dan ia belajar dari orang lain, yang dimana di sini akan mendokra keuangan lebih bagus lagi, dan untuk support energinya adalah page of Cup. Secara umumnya, page of cup itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan sosok seorang gemini Ini merupakan sosok seseorang yang gagah, yang disiplin, yang tidak mau menyerah, yang selalu melihat peluang usaha, yang selalu melihat peluang untuk mempelajari usaha dari orang lain, yang dimana di sini. Tujuan seorang Gemini adalah untuk membahagiakan seorang anak, dan di sini seorang anak akan selalu mendoakan seorang Gemini. Oleh usahanya, semakin maju, semakin lancar, dan dimana di sini membuat keruangan semakin meningkat lagi. Dan jika kartu demon kita gabungkan dengan kartu zodiak yang keempat, di sini menggambarkan. Kemungkinan yang akan terjadi kepada seorang domini di awal tahun 2022 adalah keuangan yang akan meningkat, yang dimana di sini ia dapatkan karena belajar dari orang lain, membuka usaha dari belajar dari orang lain, yang dimana di sini tujuannya juga untuk membahagiakan seorang anak, dan di sini seorang domini akan selalu mendapatkan dukungan doa dari seorang anak peminisan sendiri. Di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang keuangannya yang akan meningkat di awal tahun 2022 adalah yang pertama zodiak pisces. Yang kedua zodiak Taurus, yang ketiga zodiak Scorpio dan yang keempat adalah zodiak Gemini. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang 4 zodiak yang keuangannya yang akan meningkat di awal tahun 2022. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.